Lagu ini diciptakan Untuk mereka Para kaum penjilat Tawa canda para karyawan Seakan senyap Dengar kabar berita Tidak habis pikir Dengan way kriminal takut menyelimuti saat sebuah perusahaan yang diapri mengalami penurunan omset hari-hari itu pertanda Krisis ekonomi harus ada, pengurangan harus ada yang terbuang sebab tak mampu bayar gaji bulanan. canda para karyawan seakan senyap. Dengar kabar berita diam melamun rata tapi nasib takut jadi yang terbuang itu pasti akan pasti tinggal menunggu waktu yang akan tiba SPP adik sekolah Belum juga biaya Istri belanja bulanan Dan ibu pun harus Belanja bulanan. Kebingungan keresan makin memuncak kebingungan keresan makin memuncak kebingungan keresan makin memuncak kebingungan keresan makin memuncak Mereka saling berdiam melamun ratapi nasib takut jadi yang terbuang itu pasti akan pasti tinggal menunggu waktu yang akan tiba. Peka timbulkan keresahan, peka timbulkan keresan. Beakang timbulkan kesusahan Beakang timbulkan kemarahan Beakang timbulkan Beakang timbulkan Beakang timbulkan Beakang timbulkan Beakang timbulkan Beakang timbulkan Beakang timbulkan Beakang timbulkan pengangguran satu lagu lagi eh nah, penjelatan penjelat berkedok bajak untuk mereka para kaum penjilat yang habitatnya ada di dalam pekerjaan merasa paling pinter diantara orang benar merasa paling hebat seakan sudah seperti pejabat ini si jauh bukan pejabat kurasa anda harus banyak berobat kalau ngomong selincah silat, yang kulihat lidahnya yang bersilat ah, ah, penjilat berkedok bijak bicara seindah dakwa. Ah, ah. penjilat berkedok bijak kata-katamu serapi saja. Ah. ah. Pencilat berkedok bijak Yang ku hanya ingin terlihat Paling hebat Di antara orang hebat Woo! Memang aku tak pintar. Tapi aku tak merasa benar Kalau aku merasa salah Hei, bajingan keparat Memang aku tak hebat Kalau ku hebat mungkin sudah jadi pejabat Pengangguran Jawa Barat oh. Aku yakin dengan keyakinanku Aku sehat dengan akal sehatku Aku benar di jalanku Selama tak menyimpang di keyakinanku ah, ah, ah. penjilat bergerak bijak Bicara seindah dakwah Ha Penjilat berkedok bijak kata-katamu serapi sajak. Ahh, pencilat berkedok bijak yang kurasa hanya ingin terlihat paling hebat di antara orang hebat. aku sehat dengan akal sehatku aku benar di jalanku selama tak menyimpang di keyakinanku penjilat berkedok bijak bicara seindah dakwah penjilat berkedok bijak kata-katamu serapi sajak Penjilat berkedok bijak yang kurasa hanya ingin terlihat paling hebat diantara orang hebat Lanjut sekali lagi, masih dalam Republik Hawaii Topik Radio Bolong. Bukan kriminal ganja apalagi kriminal duit negara Hi. Tapi ini tentang salah satu profesi kriminal yang kencani beberapa wanita, iming-iming, jual janji, jual kata, jual bantah. putus sedikit pengorbanan. Hi. Kabur ya, dia ya tinggalkan. Hii. Biasanya sih pura-pura mesia. Lagu lama, janji cinta keseriusan kesetiaan nanya kata pasaran. Janji manismu, janji iblis, keromantisanmu. Ra haciendo... Itu sedikit pengorbanan hmm, Demi tidur ngos ngosan Hii. Janji cinta Keserihusan Kesetiaan Nanya kata-kata Tanpa -kata sarang yeah. Janji manismu Janji iblis kromatisanmu Kaum hawa. Waspada kaum mawar, waspada kaum mawar, waspada janji cinta keseriusan kesetiaan taknya kata-kata pasaran, janji manismu janji belis romantis senyum. Kriminal selangkangan, kriminal selangkangan, kriminal selangkangan.